hati hatilah. Iya. Yeah. Pihak okay. yeah. ada ling-aling-liling. Tapi kita kok bisa toh, pergi, pergi ke guys, itu udah nggak ngotak, guys. Kau tidak bisa lolos dari panahku. Inilah panahku. Cepat. Cepat. <tuk> <tuk> Plinker, cowok ini tigreal, tigreal ketut plinker, kenapa tigreal? Plinker jangan ragu-ragu buang plinkermu mutai Turu aja deh. Ini mudah bagiku. Jangan takut guys splinker splinker guys. bisa guys bisa guys Nah. kan nggak salah plinger kan seru kan nggak apa-apa guys apa bersiaplah bersiap untuk kehancuran Itu Fanny bukannya wah anjing oh, si Fanny-nya guys Fanny-nya enggak ngotak anjing mati cok lama kayak gitu mati goblok ih mati dong kayak gitu mainnya nggak kayak gitu cok jangan lah Bang jangan disampain cok Lihat-lihatlah guys di mana posisinya. Kodok sekarat enggak usah disampain setan. suara dan dapat harta dong guys ulti ilmu padah waduh kalau nggak dapat udahlah co lu maksa banget ini uh, si anjing sih ulti bang plingker plingker ulti plingker ulti Jangan kabur lah, dorong bang, nah mati. Wih kocak anjing, wah minion dah, wah minion babi guys, ada minion anjing. Jangan pernah Wah minion dajal guys. gak okay, guys so, apa guys okay, malam ini guys lo strike mulu gua anjing buatin buatin terlepas pascondo kalau tak ram Kultit lingkar bang Balik cok, dia ada rudal Kocak, dia ada rudal, kocak Udah tau dia ada rudal Bacot, bacot anjing, bacot Bacot, bacot deh, bacot law atau fani anjing Balbon menang ini atas Balmon gak mati cok kiminya ya ampun kiminya gak mati guys Wah, serasa pengen coli cow. Tanknya nggak tahu guys, lu jadi tank cow, bukan kayak gitu cow. lihat pola main gua beda banget anjing GG tai gua membantai guys tanpa pamri guys gua kaya anjing col doanya jangan toxic dulu serius buat nama istri birtonya Eh, hey, gak boleh gitu, guys. Gue masa di live, gue bilang kayak gitu. Aku bukan pendeta, guys. Wow, wow, berharap gini lah. Semoga anakmu si armawan, armawan anakmu. Dapat laki-laki, sehat terus, dan bersalawat Tuhan. Thank you. Eh, jaga atas, guys. Tower, jaga atas, cow Kenapa nggak ke atas? Adik-adik, gue bingung, cok. Atasnya ditinggalin, kocak banget lah. Itu Aldus lo guys. Itu Aldus loh, guys. Ih, kocak lu gak sih? Aldus disetek. Click, klik, klik tuh bisa main, gak sih, guys? Klik tuh bisa main, gak sih, guys? Wah bingung sih lupa pada guys. Netu lebih memaksakan bab daripada tower kocak kocak. Dorong dorong. Kemana cok dorongnya? Ya ampun. Dorongnya kemana? Dorongnya kemana anjing? Ya ampun Ya ampun Kemana cok dorongnya Kenapa teman gue jadi tolol guys Lu lihatlah balmon atas Balmon bujang Aduh cok kira lupa ada jago main anjing Lihat lane nya lah guys Lane nya lihat guys Tanggung jawab gue sama lane nya guys Kuklet tuh, tuh malah Mengeluarkan bab loh guys Balik, balik, balik Si anjing Balik, balik, balik, balik koncol koncol Dapat tim kocak anjing Dorong guys dorong guys Badan benar lu udah main dah Gila guys, lu itu rela ngorbanin turtle demi seorang bab lo. Lu itu rela ngilangin tower demi sebuah bab. Itu tai guys, itu tertai -ter yang gua pernah lihat anjing. Mentok guys.